Selamat datang di Mabel Praktis Gang Ngawi. Ada yang bisa dibantu? Kan saya ngantren baru, mas. Ya. Yeah. Saya pengen cari kasur yang cocok tuh yang mana aja? Ya? Nah, kebetulan ini ada promo dari Elite Spring Bed. Sama coba oh, aja, mas. Enggak apa-apa, eh, silakan. Iya. Ini promonya lagi bagus banget. Uh -huh. Promonya gratis divan sandaran. Jadi kalau beli satu set, emasnya cuma bayar kasurnya saja cuma kasur saja, hmm. terus Ini speknya juga bagus banget. Mm -hmm. Ini tirnya sudah pakai tir pocket ada lapisan latex sama gelnya. Ada gelnya mas ya. Hmm. Cok, tak coba ayo, mas, Munggu, oh. nah, tenanya, coba ya mas Enggak silakan. nganten yo cocok. Mas, nah. Nah. Ini enak banget. Kalau masnya lonjak lonjak, mm -hmm. saya di sini ndak Yang betul mas iya. Oke, tak coba ayo, mas Ya, nah, saya duduk ya. Nah, oh saya iya, kan iya mas. Bergerak. nggak ya kono, mas ya? mau lebih bagus? Uh -huh. ada, ada lagi? Ada. wow! ini namanya Estima, promonya juga sama gratis di sandaran. sama ya mas, merknya? tapi dia uh -huh. rekor muri uh -huh. dia dilindes dua pickup atau setara dengan 76 orang dia masih stabil Iki mas, kasurnya ini? iya, iki? iya di youtube ada kalau mau lihat wah, yuk. iki cocok nganten anyar oke okay, mas, aku ambil satu cuma aku pengen lagi beli satu buat saudara Kan hmm. mau nitip juga, cuma low budget. Ada. Harga murah, ada jangan khawatir ada itu di sebelah situ. Oh, ada. di sebelah sana kan, Pak? Oke Mas, semoga-semoga. Nah, ini kalau mau cari yang ekonomisan, ini dengan harga 4 jutaan saja sudah langsung dapat satu set, tak bonusi bantal guling. Ini juga nyuamannya punya elit. Oke Mas, aku bungkus dua, satu mas. yang ini sama satu yang tadi oke mas, langsung sikat Teri. wah, praktis Gangsar ternyata promone fantastik akuis bukti ini dulur Awakmu gedang satset, langsung disikat gas yes. wuh, cocok dengan tenanyar hahaha